ini sangat padat ya teman-teman nah, tapi walaupun halo teman-teman saya mau share ke teman-teman uh, tentang kebun saya yang sangat kecil tetapi memiliki banyak sekali jenis tanaman yang ada dalamnya dan saya menanamnya secara kumpang sari ada ya, beberapa jenis tanaman bisa jadi uh, referensi untuk teman-teman jika mau berkebun di rumah dengan lahan yang tidak begitu luas boleh ditanam sayur apa saja yang teman-teman kira-kira sukai untuk ditanam ya coba-coba saja siapa tahu bisa tumbuh lumayan untuk mengurangi uh, uang belanja sayur kita ya jadi teman-teman ya silahkan di like share komen, dan subscribe jika uh, menurut teman-teman ini bisa membantu menjadi referensi bagi teman-teman nah, bagaimana tanaman-tanaman uh, saya mari kita lihat bersama ya ini dia teman-teman uh, kebun saya. Kita akan lihat satu persatu apa saja yang ada di dalamnya. Ini satu baris saya buat uh, tanaman timun saya tanam di sini. Lalu di bawahnya saya selipkan beberapa tanaman sawi. Ya, tanamannya bolong-bolong dimakan ulat karena jarang diberikan. Kacun. nah ini timunnya 10-10 penegelan sudah mulai berbunga nah. Nah, lalu di sebelah sini saya tanami kacang ya, kacang panjang nah lalu di bawahnya saya menanam kangkung. Oh iya, di sini juga saya ada menanam uh, pare. Parenya juga sudah mulai tinggi sama dengan timunnya sampai ke atas. Ini kangkungnya sudah besar, uh, sudah tua, sudah dipanen tadi sama istri saya. So, ini ada juga terong. Ini sangat padat ya teman-teman. Tapi walaupun ditanam padat begini bisa subur juga. Nah, ini juga ada saya tanam baru kangkungnya. Nanti kalau sudah yang ini sudah tidak bisa diambil lagi, nanti yang baru ini akan tumbuh lagi dan akan dipanen terus-menerus begitu ya. Ini ada singkong. Ini juga ada kangkung baru saya tanam dan tembang dengan ini anggur saya. Ini saya nggak tahu jenis anggur apa sudah mulai tinggi itu saya sudah pangkas ujungnya sudah mulai bentuk cabang uh, sekunder. disini nah, sini juga ada tanaman bahasa kami di sini. Ada ya? nggak tahu kalau bahasa indonesianya ini juga satu, ada satu dua ribu ada satu sudah dua ada satu saya sudah mau sudah ada satu dua ribu dua puluh tiga, ada satu dua ribu rak ada satu ada satu dua empat tingkat ada terong verong ada berapa terong yang layu karena ini saya baru pulang kerja sore belum disiram jadi harus disiram nah ini ada sawi masih kecil-kecil ya kemudian ada bawang baru saya tanam juga ada bawang putih dan bawang merah untuk ambil daun itu <laughs> Nah, di sini juga ada dua tingkat di atasnya saya tanam tomat dan juga ada sawi juga di bawahnya. Tempatnya lumayan ini. Nah, ini di bawah ini saya tanami bayam merah baru muncul. Ini tadi ada coy. Saya tentang sari dengan tomat. Lalu uh, ini ada sawi putih ya. Itu subur sekali. Nah, lumayan lumayan lebar. Nah, di atasnya saya tanami tomat lagi. Di bawahnya ini ada sawi juga. Itu baru saya sisipkan, itu baru tumbuh tidak tahu nanti gimana perkembangannya. Nah di sini ada percobaan saya seperti kultur sawinya sudah mulai besar. Ini baru saya tanam. Ini saya lihat di YouTube banyak tutorialnya jadi saya coba. Tapi sebenarnya bukan kayak gini. Kalau uh, sistem irigasi tetes. Jadi, saya tanam saja. Saya isi kan tanah. ini ada bayam merah yang sudah beberapa kali panen ya ini yang sedikit saja saya ceritakan yang lebih besar sedikit yang lainnya sudah terbuat di potong-potong ya sudah dipanen ini sudah beberapa kali panen jadi inilah ada uh, sedikit sayuran untuk sendiri konsumsi sendiri ya lumayanlah diambil sedikit-sedikit untuk sayur setidaknya mengurangi uh, uang belanja <SILENCIO>